Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengupdate atau cara menginstall patch pada game di Yuzu ya, di Yuzu emulator Nintendo Switch. Dan sebelumnya saya pernah bilang gitu ya, untuk di Yuzu ini nggak bisa diupdate kayak Ryujin X, tapi ternyata bisa. Dan ya jujur sih, saya waktu itu baru pegang emulator Nintendo Switch baru satu hari ya kalau nggak salah, jadi saya langsung bilang nggak bisa karena untuk Ryujin X begitu diklik kanan langsung bisa install dan untuk Yuzu, nggak bisa gitu, nggak bisa kayak gitu dan ya cara menginstallnya agak sedikit beda gitu ya. Dan sebenarnya untuk Yuzu walaupun basicnya sama aja sih kayak menginstall gitu, tapi uh, untuk cara menginstallnya kalian harus ke file, terus kalian klik yang install files to none ya. Ketinggalan kalian klik aja kayak gitu dan tinggal kalian cari untuk lokasi update atau patchnya ada di mana gitu. Untuk saya ada di folder ini dan di sini kita akan uh, pakai aja gitu ya untuk uh, gamenya gitu dan pastiin aja untuk gamenya. Sesuai gitu atau mungkin sama gitu, misalnya kalian di sini personal 5 gitu personal 5 S untuk uh, gamenya, kalian install patch atau update-nya untuk personal 5 juga bukan untuk Harvest Moon gitu contohnya kayak gitu. Setelah setelah kalian klik dan tinggal kalian oke okay aja, kalian open gitu ya, dan nanti akan muncul yang kayak gini. Dan nanti di sini akan ada tulisannya ya. intinya nanti di sini bakal uh, mengganti versi yang udah ke install gitu ya, intinya kayak gitu tinggal kalian install aja, dan tinggal kalian tungguin, nanti akan ada tulisannya di sini uh, sukses gitu, ya, kalau kayak gini cuman nggak tahu juga kalau error kayak gitu kayak gimana, karena saya nggak pernah sih untuk uh, dapat error saat uh, menginstall patch untuk Yuzu gitu ya. Setelah itu kalian klik Oke OK aja, dan nanti di sini akan muncul gitu ya, untuk add-onsnya. Di sini kalian juga bisa melihat untuk update-nya ada versinya berapa, tergantung dari patch atau update yang kalian install, gitu ya kalian bisa langsung klik kanan terus properties dan tinggal kalian uh, klik aja gitu ya untuk uh, patch name-nya kalau kalian misalnya mau ganti gitu untuk versi uh, dari yang udah diupdate ke versi sebelum diupdate gitu di sini juga ada info dari versinya di sini ada 1.0.3 gitu ya untuk perbedaannya untuk yang personal 5s ini 1.0.3 ini kalian bisa nge skip uh, dialog gitu tapi nggak semua dialog sih bisa di skip untuk personal 5 ini dan bisa nge skip filmnya juga setahu saya kalau versi satu itu nggak bisa jadi kalian harus pakai versi 1.0.3 gitu ya, untuk personal 5s dan ini jadi cukup segitu doang sih ya. untuk videonya setelah itu kalian bisa mungkin bisa uh, uncheck gitu ya untuk patchnya kalian bisa Oke okay. jadi kalian bisa ganti ke versi 1 atau mungkin versi sebelum di-update ya dan kalau kalian mau pasang lagi untuk update-nya tinggal cek lagi gitu ya dan basicnya sama sih kayak di ujin X gitu uh, kalau mau di-update tinggal diganti gitu tapi untuk Uh, kayak mod gitu nih kayak misalnya skip patch atau mungkin 4k60 untuk Ryujin x ya kalian harus hapus gitu nggak bisa di ancek kayak gini kayak yuzu dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye bye